Oke okay, proses uh, instalasi aplikasi Vue.js kita telah selesai kita bisa aksesnya dengan tadi uh, ya, <coughs> saya membuat project uh, Vue.js nya di directory myapp kita akses directory myapp nya kemudian untuk menjalankan aplikasi <coughs> <coughs> menjalankan dengan command npm run serve ya, untuk menjalankan aplikasi Vue.js kita ini sedang proses building nah ini sudah berjalan ya Vue.js-nya sudah berjalan di http localhost 8883 kita bisa akses di browser kita ini sudah kebetulan sudah tetapi lokal host, nah ini aplikasi VJS pertama kita ya. Kita bisa lihat, Oke. Oke, untuk uh, melakukan editing, kita bisa buka uh, aksesnya di kode editor kita. Oh, yes. Saya di sini pakai ikut e ya, buka ikutnya, e kemudian kita um, ini folder. terbuka kita, kita pilih, klik tambahkan pet pilih folder tadi kan kita sudah share termuxnya jadi di sini kita jadi sini muncul termuxnya kita buka yang dari termux ini gunakan folder ini izinkan oke nah ini ada dua etik ini bekas sebelumnya saya saya hapus dulu nah ini vjs kita dikasih vjs kita di sini ini ada views ini home ya untuk pilihan home itu ya kita coba di sini tambahin sebuah tag tag yang baru ya kita cek cek dulu coba kita lihat perubahannya hanya nah, sudah ada ya. sudah sudah live reload ya ini komponen komponen yang untuk uh, home ya coba kita tambahin di sini di about telahin tag h2 nah saya kok kita buka di about nah, ini ada ya dia live preload Oke, okay, di proyek selanjutnya kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan Vue.js.